Oke okay guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi masih tetap bersama kami. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Salam sejahtera menyertai Anda semuanya. Dan langsung saja guys ya untuk mempersingkat singkat waktu. Kini langsung saja kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan permainan adrenalin di wahana Arum Jeram guys. Dan sebelumnya jangan kemana-mana untuk memberikan dukungan kepada kami. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut guys. Semoga menghibur dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke. Masak. Ini. terakhir. <tuk tangan> wow gila gila gitu, nggak boleh, kayaknya berbalik, di Ini namanya Masukan. Oke, Aku kenapa